buat ngalahin aagatot ah, el presidente bahan ban red kan licin cuy ha -ha. dia bisa ketinggalan sama gua <laughs> nih opa berdua nih kalau gua lihat berantem mulu nih kita adu di sini nih ketemu lagi sama gue di rctv Indonesia dan sekarang masuk episode ke berapa keempat ya, Wih, udah keempat aja, ntar kita lihat bracketnya yang uh, apa namanya yang menang akan kita buat match lagi melawan pemenang-pemenang lain ya kan. sekarang gue di Ltd di blok M, kita lihat disitu ada yang lagi rusu-rusu ceng-cengan mulu, ini kayaknya uh, rival sejati ini. kita lihat, nah ini dia nih anaknya dua nih, ini dia nih anaknya dua. Hah? Eh, eh, gocek, eh, eh, eh, eh, eh, bro eh, eh, eh, eh, eh, Mobil lurus, lurus digocek sama uh, Kayaknya kalian emang rival sejati ah, nih Gimana nah, nah. kalau buat tantang di acara RCTV Untuk nunjukin skill kalian nah. Menangan siapa? Jadi Jadi Jadi Jadi Jadi takut Jadi. Jadi Jadi takut Jadi Jadi Jadi Jadi teman Jadi Jadi ya. hmm. hmm. Kita adu di sini untuk melihat mereka berdua, mereka berdua dari dari kecil udah berantem. Kamu ya, juga? Eh, <tuh> <tuh> ini kelas retro. Kelas, kelas retro. Ya, kelas retro. Kelas retro. retro. Orangnya retro. Orangnya retro. Tapi kita oh, enggak, oh. Ya, enggak. Tapi kelakuannya. Oh. Retro. Oke, oh. soalnya semua oke. Oke, gue tandang nih. Iya, jadi naik ke atas, bila oh. inu oh. Oke, oke. Ini mereka berdua lagi latihan aja berantem mulu dari tadi Kita ajakin Sweet untuk ngetawin siapa yang leader sama yang chaser Silahkan Nah terserah lu berdua oh, Dia emang suite aja masih begitu Iya kan? Emang, emang curang banget dia Politik banget Politik emang Menang mana sih gini sama sini Gini oh, oke okay. Gue Lupur pur dulu, oke. Okay. Lu berarti leader, om, nah. uh, om uh, Gato Chaser. Om gato lu, aku. Father. tenang senang aja. Nah, gimana nih, Opa? Berdua nih kalau gue lihat berantem mulu nih. Kita adu di sini nih. Kakek-kakek. Kakek-kakek centil sama bocah tua nakal. Botuna. Botuna. botuna. Oke, okay, Opa, silakan Opa. Oke, berikut ini tiga, dua, satu, go. Wow, Agatot mepet sekali, gokil dipepet terus sama Agatot. Om Dani juga smooth sekali mainnya. Wow, nice, nice sekali. Ini baru pertandingan pro. Gatot mepet sekali Mantap Tuh lihat mereka berdua tuh Politik sekali permainannya Gap Gimana, gimana gimana gimana Gak dikasih jalan pas mau finish Enggak dikasih jalan Bayang dong, ban ban Dia kan licin cuy Dia bisa ketinggalan sama gue ini dong. politik, ngelawan politik Dayangin. nih namanya. Dan ref gitu. oh, oh, gimana tuh? Cembur, tuh? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> gua ini nih, sembur. Gue ada tahu tipis ya kan? Di tikungan nih mau, mau finish kan? Terus, kita <laughs> gue bingung, gue rosin, apa gue terusin kan? <laughs> <laughs> terusin? bingung, gue pernah, gue pernah, benar pernah, gue pernah, gue gue Tampuk tangannya dulu yang di sana. Oke. Okay. Oke. Run kedua ya ini ya? Belum ronde kedua ya? Oke. Masih run kedua, round satu. Oke. Laih, ready? Agatot di depan nih. Dua, satu, go. Wow, nice. Diikutin terus sama Om Dani. Wow. ketinggalan Om Dani karena salah angle tadi sepertinya Nice nah, Boleh ketinggalan boleh. Boleh ketinggalan tapi nah, lu susul ya tapi lu ke disitu kayak mau mau kayak mau ini lu biasa acting ya. Oh, acting? tangan tanganku habis ketwur kemarin. Oh, alasan <laughs> banget loh. Kamu bermulat. <laughs> Kamu bermulat. <laughs> <tuk> Alright. Yang satu dimenangkan Aa Gatot. Yay. Aa <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Gatot <tuk> yang menang. Ini ini pertandingan harga diri antar tetua antar orang tua lebih tepat <SILößAre Rare> ya <SILIR> leader lagi balik lagi oke okay. ini round 2 ya Pak ya oke okay, mantap hayuk e <tun> hahaha <ll questions> <baju tokoh entscheiden> <h Karri–inaudible> <reflections> Gokil sekali Apakah dari Om Dani ngeluarin politiknya lagi? Wow sedikit tachi-tachi Wow Mau dipolitikin tapi gak kena tuh Mantap Nice mantap Om Dani gak kena dipolitikin tuh tadi. Agak lurus dari Om Dani. Oh, agak taci-taci sedikit nafsu dari Om Dani. Mantap dari Aa. Ini harga diri nih. Aa Gatot. Aa yang menang. Oke ya, gue mau nanya dulu pendapat lo. Gimana lo bisa kalah padahal lo tadi udah ngelawan dia Udah, udah, nantang. Wah, nervous juga pasti situ tuh. Nervous, jadi lo ada dinginnya juga. Coba salaman, anjing tangannya dingin banget. Nervous pasti Nervous pasti situ tuh. Yang satu tangan dingin, yang satu kaki gemeteran. Anjing, kayak orang pacaran, gue megang jantung ya kan? Nervous gue, asli situ nervous juga. Nervous banget loh Oke okay, abis ini kita race, Kita lihat lagi mereka ber berantem ya kan Thank you AA Tot. Selamat untuk AA Tot. Thank you banget Om Dan Sama-sama Lu kalah jangan kit dijual <laughs> Kalau ngambek kayak gitu selamat, selamat, Pertandingannya seru banget Dan dari episode pertama sampai sekarang Itu peserta cuman baru nyampe Dua round udah menang semuanya Belum ada yang sampai tiga round nih kita belum lihat, ya. belum ada yang mencahin rekor. Nah, ini kita lihat next battle ya di episode selanjutnya minggu depan Apakah ada yang bisa sampai 3 round? Ciao, kita serahin hadiah ke AA Gatot Gak sia-sia kenapa ya, nih Om? Si Kopaja, ini gunung. Kopaja turun gunung Turun gunung, menang Untuk ngalahin culture doang nih Oh, Gila. demi ngalahin culture Dia beli velg baru, iya kan? Harga diri Harga sangat diri. dipertaruhkan di sini ya. Soalnya gini dia udah menang culture kan, nah gua harus nepat culture nya oke okay. nah sekarang lu buktiin lu buktiin, lu buktiin. terus ya. gua mau nanya nih hmm. tips, bukan tips sih, nah. lebih ke trik lu, politik lu nah. untuk ngalahin culture apaan? enggak, dia kan gasnya gas halus gas halus, gas halus, halus. dia. Nah. Nah gue, flow aja. Flow aja. Dia nah, kaget, sendiri. kaget sendiri. Jadi kalau lu mau main harus tahu lawan tuh karakternya gimana. Betul nggak Betul. Gokil, selamat okay, dulu. Ini. thank you. Thank a you thank ini ini dapat hadiah oh, dari okay. SRC dari Helihan. Thank you Helihan. Thank you Helihan. Thank you, Helihan. Thank you. Nah Sukar terus CCTV. Thank you. Dan satu lagi, dia akan gua challenge ngelawan peserta yang menang yang lainnya. Tungguin di episode selanjutnya, ya nggak? Thank you thank banget, A. Thank you, thank you, thank you. Temu lagi minggu depan di next episode yang lebih seru lagi pertandingannya. Dan pesertanya juga lebih seru lagi, ya nggak, Gap? Nah, bagi kalian yang mau main RC Drift, bisa datang ke Blok M di Little Tokyo Drift. Di sini selalu ada uh, yang ngebantuin kalian untuk uh, lebih tahu mengenai RC Drift ketemu lagi minggu depan sama gue Levi di RCTV Indonesia ciao besti lemes besti kalah lemes doi gimana sih lo om? jam terbang emang dia gimana gitu. nih? apa? gue bikinin program khusus buat lo berdua oh, kayaknya eh. seru nih eh jam terbang oh, emang gitu mau ulang lagi betongnya? iya dibikinin khusus lo berdua gitu betul sedih gue sedih gue di gua, anjir, nggak pantas. Om udah tua om. <laughs> ngomong gitu. Thank you banget, Om, for your support. Thank you thank banget. You, thank you.